Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semangat pagi dan salam olahraga.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 yang gaya-gaya aja loh ini tuh malah jadi ya boleh ya tuh nyodor berapa berapa lu Ha ha ha <SILENCIO> <Maka -maka. SILENCIO> ya, bareng-bareng aja bareng-bareng ya, enggak Ya, ya. kan, aku